balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan review game atau Olympus seluruh kita pemodel 65.000 aja. Kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya, bosku. yuk langsung gaskan aja. Kita main di bet 1200 aja enak kali ya. ses hmm. 1200 enak. Yo langsung gaskan aja, depo jangan enggak aktif dulu. Kita gasti di 30 manual dulu ya. Bro yang pertanyaan kita, kita main di mana kita main di aset 8000 bosku situs slot bergacor tersolid anti rugi dunia hari di sini beda berapapun pasti dibayar luas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek game gratis relive 24 jam empat Per permenit terus naik turun sesuai dengan permainannya itu sendiri pastinya jumlah langsung sangat jatuh. Garis 8000 untuk menggacurnya saya sematkan di pin komennya bosku di event komen juga tersedia link komentar spbu ya di sana kita selalu berbagi slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini RTV slot gacor hari ini, RTV slot hari ini, Rtp slot gacor rolling besar ini ya slur. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolling besar ini. Setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu yaudah bantu like kau comment subscribenya, share share ke teman-teman kalian juga boleh. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya bosku. Oh baik the game ya slur ya. Oh ya jangan lupa kalau pengen main no bos cuma di HP 8000 pastinya yang logonya Zeus, cuy. Jadi udah terverifikasi di sini seriusnya bahas tiga cowok -cow. Jadi buat kalian semua ya, jangan lagi jangan namanya hanya cuma di HP 8000 pastinya. Setuju banget dikah coy. Solid sang jaga dunia akhir, ya bosku. Ayo dong us. kasih JP-JP manis yuk. Ungu jadi dong. belum ada teh tanda-tanda JPJP manis nih kuningnya jadi hijau, waduh oh, gendam, nanggung bajuk. Ini masih di 30 kita coba 10 kali klik ya, mantap nih pecahnya. Yuk ngudong biru biru, dua, aduh biru, satu coba. Ya eh, dong, ah si terbaik ya. sudah mulai tipis boleh kali dikasih si frisben manis yos. Aduh. ayo dong us kasih dong cip-cip manis musuh. jangan kau diam-diam misalnya dan buat teman-teman semua ya dimantul like, comment, subscribe nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh. karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor hari besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari besar ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini saat ini ya, bosku, yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini yuk wow, uhu lumayan, lumayan lumayan lumayan kali 100 koin cuy lumayan jumpa cu. 145 lumayan lumayan lumayan. lumayan konek lagi yuk du, du, turun kali emang ya terus kanjir cuma pecah sekali tapi lumayan ya bosku Nih dong lumayan kita dapat petir merah ya tuh tetap petir -petir kali 100 mantap yuk merah jadi dulu merah jadi mantap merah jadi yuk biru kasih dong biru kasih dong biru atuh mantap yuk ungu-mungu jadi mahkotak wudu jinjir hara cincin kasih petir Aduh lumayan lumayan, lumayan lah yuk ya, bahagia kalau saya kali 100 di sini lumayan lumayan mantap nih tapi nggak masalah ya selagi kita sudah naik di profit-profit mantap nih tinggal kita cari profit-profit tambahan nih udah profit-profit kayak gini tuh kita sudah bisa main santai-santai tuh lumayan juga kali 100 pecah di saldo auto naik naik mantap jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja kartu lebar ribu untuk link saya sematkan di pin komen bosku. Hmm. Intinya jika ingin bermain Olympus langsung gaskan aja kartu lebar yang ada logo service cukup pasti tuh. Ya, dan sebelum bermain selalu cek RTP bikin. Biar kalian tahu RTP gamenya lagi gacor atau enggak dan cuma di HP Realme itu kalian bisa cek RTP game gratis free 24 jam per menit per detik naik turun luncur dengan red game-nya sendiri pas ini Jadi, buat kalian semua, yuk langsung gaskan aja kayak artikel berlaku. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Dan buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini. Slot RTFS lot gacor hari ini RTFS lot hari ini RTFS lot gacor lombos hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor lombos hari ini bosku yuk maka dari itu dibantu like komen subscribe nya share, share ke teman teman kalian juga boleh biar teman teman kalian gak rungkut terus di oleh bos lur biar teman teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini. Khususnya polos, oke gacor Kalau besar ini ya, bosku. Maka dari itu, yuk langsung gas kena aja. dibantu like comment, subscribe-nya, share, share ke teman kalian ya, bosku. waduh yuk, yuk, yuk, kasih dong yuk. Nah, yuk, yuk, yuk, yuk. Nah, Nah, yuk, yuk, yuk. Nah, yuk, yuk, konek Nah, belum yuk, yuk. Nah, yuk, atas gendang yuk, hmm bukan juga malah sekitar sepiji hmm. belum ada tambah-tambahan lagi nih ayo dong us. kasih dong present-present manis mulus. jangan kau diam-diam saja seperti itu ayo ini itu Oh tapi lumayan sih kaya. Kita sudah bikin seperti itu mantap kalau emang enggak ada tanda-tanda cp-cp lagi kita bisa langsung gas kena auto WD kan saja karena ini kesempatan WD yang jangan pernah disiapkan ya, ya bosku manfaatkan kesempatan WD selagi ada kesempatan WD kan saja karena kesempatan WD nggak ada kedua kalinya maka manfaatkan sebaik-baiknya ya bosku mantap yuk tunggu dulu boleh Aduh, enggak bisa hmm, udahlah, enggak pakai lama, nggak pakai rem. Kita langsung gaskan akan wiriskan saja, ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya. Share, share ke teman-teman kalian juga boleh. Saya Othong Spin pamit undur diri. Bye bye, seluruh salam jackpot.